ya beli apa? beli sabun solikin sabun apa? sabun solikin sabun, sabun apa itu? sabun mandi solikin namanya? iya, sabun mandi adanya pak solikin pak solikin ada pak solikin kalau sabun solikin tak ada tak ada sabun solikin adanya pak solikin haa kalau Pak Solikin mau, Pak Solikin? Enggak. <laughs> Pak Solikin. Pak Solikin aja ya? Enggak. Sabun Solikin tak ada. Banyak Om jualnya apa di sini? Om, om itu di sini jualnya foto kopi. Om nggak ada jual sabun Solikin. Kalau ya, Om ke toko sebelah aja ya. Ya, nggak apa-apa. Nih, pakai dulu tasnya hmm. baik di sekolah Iya rapi-rapi ya Iya eh dan tapi mudah Waalaikumsalam Astagfirullahaladzim Ya Allah Ya Rabbi Kenapa jadi kayak gitu pakaiannya Topinya lagi Satu topinya ke belakang Satu ke kiri Itu lagi baju kancingnya udah Kayak apa lagi modelnya itu <tuk> <tuk> uh -huh. Ya cari apa dek belum ada deh masih pagi. Hmm. A few moments later. Um, beli. beli. apa? Ini uh -uh. Ya. 1 2 3 1000 Harganya. Yeah. Waduh buang ini lagi. Ya udah deh buat adik aja permennya ini. Om, nggak ada kembalian. Gak bisa, Om, bayar sekayang. gimana ini? kalau Om nggak ada kembalian. Nggak mau, tahu Om harus ada. Ya udah deh, Om, cari dulu kembaliannya. Ini ya, kembaliannya ya. sembilan 99.000 lagi. Tuh, banyak jadinya, kan? Makasih Om. Habis baris, ayo kita siapin buku buat sekolah besok. Eh, disiapin. <tuh> Ini jadwalnya ya, besok hari Selasa. <tuh> Habis tadi jadwalnya apa? Hmm, sih. Oh, Mana ya? Habis kalau gini keramaan. ayo kita masukin semua bukunya. Ayo. Ini kan enak, Bunda. Ya. Udah udah. Siap. ya. Ayo, ayo, berangkat sekolah. Tetasnya kenapa ditarik-tarik kayak gitu? Berat sekali. Astagfirullah ya Allah ya Rabbi kenapa semua buku dibawa? Oh, illallah, illallah. Allah, ilaha <susuk> ilallah. Cuman, uang daganganmu Enggak Enggak udah